guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia ya yang hari ini masih tetap kita doakan agar tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya harus masih tetap semangat ya agar kita bisa melewati satu persatu permasalahan hidup hari ini termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjaman uang online Oke sebelum memulai video ini aku juga pengen mengabsen kalian terlebih dahulu kalian yang mau nonton video ini dari daerah mana saja ya kalian bisa bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini supaya kalian bisa saling berinteraksi serta bertukar informasi ya Oke hari ini aku juga pengen mengingatkan bahwasannya kami dari channel YouTube info pinjol terbaru tidak pernah meninggalkan dan memberikan nomor kontak apapun jadi apabila nanti ada yang mengaku-ngaku yang mengatasnamakan channel youtube info pinjol terbaru maka fix itu adalah Penipuan. Oke hari ini kita pengen ngebahas sebuah kabar dari CNBC Indonesia yang berjudul Jokowi heran startup kok fintech melulu ungkap peluang besar Nah Pak Jokowi heran kenapa ya hari ini startup itu malah lebih condong hanya ke fintech saja Ya, padahal Pak Jokowi sudah menjelaskan uh, Ini ada beberapa peluang-peluang startup nih Bukan cuma di fintech doang Nah sekarang menjadi pertanyaan Kenapa hari ini banyak startup-startup itu memilih fintech? Kalau menurut gue sih Karena mereka menganggap ini cuan yang paling gampang Yang untungnya paling besar Yang cara kerjanya juga nggak ribet-ribet amat ya. Kenapa seperti itu? Karena hari ini banyak ya dari saudara-saudara kita itu yang belum mendapatkan edukasi Tentang bagaimana cara memilih dan memilah ya aplikasi pinjol yang legal atau ilegal Udah deh kita pengen bacakan dulu beritanya di Jakarta CNBC Indonesia Baik ini dia Indonesia adalah salah satu negara yang paling banyak menelurkan startup Namun Presiden Jokowi bingung Dua sektor yang paling potensial di RI justru belum banyak digarap startup Apa sih ya kira-kira Nah ini dia Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Pak Jokowi Indonesia adalah negara dengan jumlah startup terbanyak nomor 6 di dunia guys Ya itu peringkat yang cukup luar biasa ya kan Hari ini berarti startup-startup itu banyak berkembang dan bertelur ya di Indonesia Nah per 2017 ya per 2017 nah sekarang sudah di tahun 2022 Ada 2345 startup yang didirikan di Indonesia pada tahun 2017, nah, ditambah lima tahun lagi, kalau dikalikan dengan hitungan yang sama, berarti sudah hampir sepuluh ribu atau sebelas ya. Ini per 2017 datanya. Nah, di sini dari sekian banyak startup tersebut, mayoritas adalah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang teknologi finansial atau fintech, yaitu dua puluh tiga vertikal terbesar lainnya adalah retail yaitu 14% serta logistik dan pendidikan keduanya 8%. Jadi baik. Dua kategori yang menurut presiden paling potensial yaitu pertanian dan kesehatan masing-masing hanya digarap oleh 4% dari startup. Jadi Pak Jokowi juga mewanti-wanti ya. Di sini dijelaskan harus tetap hati-hati. Dari kategori yang saya lihat, memang yang paling besar masih di fintech. Ya, kenapa seperti itu ya? Kata Pak Jokowi saat membuka BUMN Startup Day 2022. Padahal tadi kalau kita lihat, urusan pangan ke depan ini menjadi persoalan besar yang harus dipecahkan oleh teknologi. Jadi kalian bisa lihat ya kan bahwasannya pertumbuhan fintech ya finansial teknologi Ini lebih kurangnya kalau bahasa ininya uh, pinjol ya kan Kenapa di Indonesia itu pinjol ini malah tumbuh subur ya kan Karena ya itu tadi memang tingkat kebutuhan pinjam meminjam uang ini tinggi di Indonesia dan gue setuju ya kalau fintech ini merupakan sebuah terobosan Terobosan baru untuk memudahkan masyarakat kita yang membutuhkan uang Dengan cara hanya modal KTP dan beberapa data-data pribadi bisa meminjam uang Ya hanya sampai di situ Kemudahan ini akan kita tetap apresiasi dan terus dukung Ya kan Bahwasan ini salah satu bentuk kemajuan dan kemudahan untuk masyarakat bisa mendapatkan pinjaman uang Hanya saja ya hari ini banyak yang masyarakat keluhkan itu tentang gaya dan cara penagihannya, tentang bunga dan intimidasinya, dan berbagai macam uh, apa yang hari ini dirasakan oleh masyarakat ya, terkait tentang pelayanan dari fintech ini. Ya, aku sih setuju-setuju saja. Silahkan yang memiliki startup dan punya ide untuk fintech itu ya, semoga saja memang benar-benar. Bisa memberikan kemudahan Dan masyarakat pun benar-benar merasakan manfaat dari hadirnya fintech tersebut Tentang apa yang hari ini sedang terjadi di lapangan ya Banyak dari aplikasi-aplikasi pinjol ilegal tadi itu Merupakan salah satu sumber Masyarakat tidak percaya lagi pinjol legal Jadi aku menyarankan ya kepada seluruh Instansi yang terkait termasuk di dalamnya adalah OJK, Kemkominfo, SWI, dan berbagai instansi-instansi yang lain. ya. Bagaimana agar pinjol legal OJK ini memiliki rating yang bagus di masyarakat? Ya kita harus habisin dulu. Kita harus bersihkan dulu. Semua aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang sebenarnya hari ini ikut merugikan pinjol legal. Hari ini masyarakat yang masih awam, yang masih... Kekurangan tentang edukasi, cara memilih, dan memilah aplikasi pinjol legal atau ilegal itu menganggap semua pinjol ini sama saja. Karena pun memang kenyataannya di lapangan, gaya-gaya penagihan dari aplikasi pinjol yang berlabel legal OJK itu, ya, bentuk penagihannya itu masih dengan gaya-gaya yang mengancam, ya, sehalus-halusnya bahasa yang hari ini diterima oleh masyarakat kita itu adalah. Data-data pribadi Anda lengkap sama kami Sampai dengan di situ saja sebenarnya bahasa pesan yang mereka sampaikan itu ya Data-data pribadi Anda lengkap dengan kami ya. ya Seperti itu ya kalau dibahasakan menurut asumsi pribadi aku Ini kan yang membuat masyarakat menjadi bingung ya Ya gue yakin ya 99,9% dari subscriber kita ini adalah orang-orang yang baik ya orang-orang yang memang mau menyelesaikan semua permasalahan hutang ini ketika memang mereka benar-benar sudah memiliki kemampuan tapi karena memang situasi perekonomian pribadi kita hari ini memang masih cukup kacau balau ditambah lagi biaya denda dan bunga yang terus bertambah maka terjadilah stres di dalam diri sehingga kita hari ini tidak mampu lagi berpikir jernih. Jadi aku berharap ya silahkan saja untuk semua startup, semua fintech yang hari ini pengen tumbuh, tapi pastikan dulu bahwasannya sudah legal OJK memiliki otoritas uh, izin dari otoritas jasa keuangan ya kan. Dan ya agar kita bisa melihat bahwasannya fintech ini memberikan manfaat yang banyak lah ya kepada masyarakat kita nggak masalah kalau mau mau ada ribuan ya mau puluh ribuan fintech yang tumbuh tapi untuk dari segi bunga ditambah lagi seandainya kalau seandainya debitur debitur kita itu belum mampu melakukan pembayaran atau telat membayar ya dari segi bunga itu tolonglah jangan sampai 0,4 per hari ya atau mungkin 0,1 aja ya memang di sini kalau kita umpamakan saja dengan bank ya tapi memang mungkin mereka akan bilang bahwasannya kalau yang fintech ini kan adalah peer-to-peer -peer lending ya Yang si pemberi pinjaman juga harus mendapatkan keuntungan Ya tapi setidaknya jangan 0,4 lah 0,2 rasa-rasanya rasa, rasa -rasanya memang sudah cukup bisa lah ya Atau 0,1 ya kan Toh ini kan kita sebenarnya pengen uh, bahwasannya Kita sama kita sebagai anak bangsa itu saling tolong-menolong Ya kan Dan wadahnya ini adalah aplikasi pinjol yang sudah legal OJK Seandainya aku tuh punya uang atau kalian punya uang Nah kalian bisa menjadi Uh, si pemberi pinjaman itu dengan bunga yang hanya 0,5 ya dan 0,0,5 nya lagi itu untuk pihak aplikasi kan jadi masyarakat kita yang lain itu uh, mendapatkan manfaat yang banyak dan berlebih di situ dan aku berharap bahwasanya gaya-gaya penagihan yang selama ini sudah terjadi di lapangan itu tidak lagi diteruskan ya supaya masyarakat mampu berpikir jernih supaya masyarakat ini bisa beraktivitas dengan tenang. Hari ini orang-orang yang terjebak dengan hutang pinjol itu ya jelas Ya merasa was-was ya Merasa khawatir, merasa takut ya kan Dan aku pengen mengingatkan untuk semua teman-teman yang mungkin hari ini belum mampu melakukan pembayaran itu Agar untuk tetap tenang terlebih dahulu Dan tidak melakukan tindakan-tindakan negatif apapun yang mungkin hari ini